serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini bang mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari Bunda Lesti dan Papa Bilar kali ini kita mendapatkan kabar bahagia sekali karena kita semua disuguhkan vitamin bahagia lewat channel Youtube Lesler Entertainment Tuh persahabat ya Air mata Bunda Lesti pecah Berpisah sama BBL ke Paris Ini momen ketika Bunda Lesti ke Rizky Bilar pamitan Persahabat ya, Kepada Abang Fatih dan keluarga besar Abang L melepas Bunda dan papahnya Berangkat ke Paris Bunda Lesti tak kuat nih persahabat ya Meneteskan air mata ini membuat kita semakin terharu, sahabat. Ya, melihat keluarga Leslar mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita simak juga, para sahabat, di isi video tersebut. Perhatikan, ternyata bukan hanya keluarga Lesti saja. Di situ ada keluarga Papa Bilar, terpantau ada Papa Daniel, ada... Kak Deddy juga persahabat ya, kakak pertamanya Rizky Bilar dan ada Ibu Rosmala Dewi Hingga ada Mamah Kejora yang tentunya menemani idola kesengan kita ke bandara Masya Allah, Tangis Buda Lesti memang pecah saat berpisah dengan Baby L Perhatikan untuk Bapak Bilar cium tangan mamah keciwara Masya Allah Mudah-mudahan persahabat ya keluarga Leslar ini selalu dilindungi Tahan yang mendoakan yang terbaik Dan kita selalu dibikin bangga oleh Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun direpost kembali oleh akun sendal putih Anas Bilar Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan Keluarga, inilah keluarga Gak mau tahu harus nonton vlognya biar pandanya abang tahu kita selalu ada dan support mereka Gas ke youtube Leslar Entertainment Yuk persahabat kita kompak kita gaskan mudah-mudahan bisa tembus di trending untuk vlog terbarunya Leslar Entertainment Kita simak juga nih ada info dari Leslar Underskorsik Untuk warga konohani persahabat diperhatikan mau bikin mood papabi bagus mau balas dendam streaming party sekarang balas dendam dengan karya naikkan viewnya sampai satu juta nggak mau tahu semua streaming sekarang yuk bersahabat ya sama-sama kita kompak dan solid streaming vlog Leslar entertainment sekarang kita buktikan bahwa Leslar entertainment bisa tembus di jajaran trending kembali Dan fans-fans sejatinya tetap kompak dan solid Mendukung karya-karya terbaik idola kita Kalau melihat persahabat ya Banyak sekali netizen-netizen julid Yang selalu mau fitnah Yang selalu berkomentar negatif ke idola kesengan kita Siapa saja persahabat ya Pasti merasakan sakit hati Bukan hanya seorang Rizky bilang saja Pecintanya pun Persahabat Leslar Lovers pun ikut geram Saat melihat komentar-komentar negatif Seperti halnya yang diposting oleh Papa Bilar Tadi sore ini persahabat ya Dua akun yang berkomentar Ini sok tahu persahabat ya Dengan kehidupannya Leslar Semoga Papa Bilar diberikan kekuatan Diberikan kesabaran Untuk menghadapi para netizen-netizen julid nih Terlalu mendewakan orang lain sampai merendahkan yang lainnya Itulah kalimat kata-kata yang diposting oleh seorang Rizky Vilar Kemudian persahabat Kita simak juga ada unggahan terbaru dari Bu bukvier satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan DM bersama Rizky Vilar Sebelumnya persahabat, bukvier ini menuliskan sebuah kalimat pesan Udah bang, gak usah diurusin Pak Marvin ya, kalau selama jadi admin, Bu Fir banyak salah, minta maaf banget. Sebagai admin pemberantas haters, Bu Fir mau izin pensiun. Dari pemberantas haters, sekarang kami ingin fokus full support Leslar. Bu Fir sadar, semakin jidukin haters itu malah semakin bikin kalian tersakiti dengan kata-kata haters. Dengan kalimat tersebut, persahabat, di ya, Papa Bilan menjawab, Terima kasih untuk selalu support Masya Allah banget ya Yuk sama-sama mulai dari sekarang Kita support selalu untuk idola kesengan kita Dan di postingan ini pun persahabat Ada tanggapan komentar dari Novi Dengan memberikan love hitam Wah Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar lainnya Dari Star Voting Team Mengatakan cinta damai, apalagi adanya aku cinta kamu Aduh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan bersahabat ya, vlog Lesnar Entertainment kali ini tembus di trending, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Berikutnya kita ke kabar Lesnar Entertainment. Di laman akun Instagram Lesnar Entertainment baru saja mengunggah sebuah postingan foto. Bunda Lesti terpantau lagi nyanyi di studio barunya. Papa Bilar dan BBL lagi mendengarkan. Dih, luar biasa, makin gak sabar banget ya dengan... Single terbarunya Bunda Lesti karena kita dikasih kejutan Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Asyik Bunda udah punya studio sendiri di rumah Jadi bisa lebih banyak waktu buat berkarya sambil ngurus keluarga Siapa yang sedang gak sabar nungguin lagu terbaru dari Lesti Kejora Wow, bakal ada single terbaru ya dari Bunda Lesti Siap-siap aja kejutan akan kita dapatkan dari seorang Lesti Kejora banyak sekali persahabat tanggapan dan komentar positif juga persahabat diberikan Salah satunya dari akun Bila Trimutakin mengatakan Min semoga album impian Lesti dari dulu bisa dikabulkan oleh le dan tim Amin doakan kasih terbaik ya Pasti semua menunggu karya-karya apalagi single terbaru pastinya ditunggu banget oleh kita semuanya Doakan support dan dukung yang terbaik Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya di malam hari ini